Halo, saya Setio. saya ditinggal di Jalan Parang Tritis KM 8,2 Bantul Yogyakarta. Kebetulan saya ada di studio saya, di workshop saya, di Jalan Cepet Tembi juga di Bantul. alamatnya yang mengerjakan berbagai macam barang-barang kreatif, action figure seperti yang ada di belakang kanan kiri saya, ada paper masih juga yang terbuat dari kertas-kertas daur ulang, terutama dari koran. Ada sebagian juga grafis. Bantul itu kota yang luar biasa. di Disamping ditunjang dengan akademis yang ada di Sewon, di Bantul juga, yaitu Isi. Itu banyak bermunculan juga produk-produk yang itu layak juga untuk ditampilkan di kancah dunia. Kayak batik juga ada terus apa lukisan kayu, wayang itu juga ada, wayangnya juga ada batik kayu juga ada, macam-macam di Bantul itu, jadi nggak ada salahnya kalau Bantul ini sebagai kota kreatif, saya sangat setuju itu, gitu. bahkan ada jenis-jenis tradisional pun yang terkadang kita nggak kenal itu juga muncul dari Bantul gitu. ini luar biasa jadi patutlah Menurut saya untuk Bantul jadikan kota kreatif city, gitu. bukan hanya kreatifnya aja, tapi pola hidup kesenimanannya itu juga luar biasa di Bantul. Ya tentunya dunia itu banyak macam produk yang dari masing-masing negara pasti akan menampilkan produk-produk kebanggaan mereka. Tapi begitu ada produk-produk kreatif dari Bantul, kekayaan dunia akan bertambah. Dan ini akan menjadikan Bantul semakin dikenal sebagai kota kreatif. Itu akan menunjang itu.